dengan channel kita dan langsung hasil buat kali ini kita akan membang suki menurutnya begini suki uh, yang saya tahu ini makanan korea ya kalau berapa gimana? makanan korea kali yang untuk kita ini bar pertama kali kita coba yeah. Oke, kita bisa lagi untuk mencoba makan, guys. Oke. Sebenarnya tadi minyak itu yang waktu saya beli itu cuma mediau doang, cuman kita tambahin lagi mie. Indonesia. Mie, mie, mie. Jadi warung. Mie sato. Karena memang uh, saya belinya itu yang ukuran premium kecil banget dah pokoknya. Ada sosis juga di dalam. Itu udah dibikin sendiri. Udah dari bawaan tokonya. Sosis. Ini gue nggak tahu apa isi. Ini gue nggak tahu apa. modelnya kayak gunung gitu. Ini ini gorengan plastik. Kayak tahu gitu, kayak gitu. Eh ada, ada daging juga. Eh ini terakhir. Gimana caranya namanya? Ini sah sama, sama saya juga enggak tahu tapi kayak telur gitu ya. Kayak sosis. Eh Ini ada ini. pangsit gitu ya. Milka kulit kulit, kulit. Oke okay guys. Kita coba makan. Jujur, kita baru pertama kali hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, duit hai, hai, hai, hai, Oh, telur guys <laughs> Mau belum pernah makan Jadi Kita nggak tahu Sebenarnya ini apa Telur guys Thank <laughs> you. 就姑娘 Hi. dulu dan akhirnya kita bisa makan suki untuk pertama kalinya makan suki cukup perjuangan menurut gue karena memang tadi kita beli 5 bungkus yang medium ukurannya memang kecil dan untuk dua orang itu memang riset juga sangat banyak tapi cuma 5 suki tapi sisa sedikit lagi sih rasanya memang oke okay. cukup, cukup enak karena memang dilengkapi semua ada sosis ada bangsit ada daging sapinya juga mm. tapi memang ini tadi minyak itu netiao uh, okay. tapi kita coba tambahin dengan minyak biasa yang ada di warung yeah. Kalian okay. tahu. menurut saya cukup enak menurut saya cukup enak untuk ukuran yang ber, yang pertama kali makan suki. Oke okay, guys, cukup sekian Mubang ini. Uh, kalau kalian suka, like, komen dan dan jangan lupa di subscribe yeah. agar kita agar kita semangat bikin videonya. Oke, okay. thank you sudah mampir. Sampai ketemu video selanjutnya. Hmm. See you -bye. Bye -bye. bye bye. bye bye. Ini, Ini kumat ya.